Oke okay, halo semuanya kembali lagi di channel Ananda Damiris Emerald Dan Di video kali ini kita akan Lagi-lagi ya Mengabungkan requestan viewer Yaitu offroad lagi dan lagi ya Menggunakan mobil yang berbeda Dituntun ya uh, Mungkin yang pertama ini Kita akan Offroad lagi pakai Toyota e Toyota Honda Mobilio kita Mobilio mana ada ya? Honda Mobilio. Oke. Okay. Wait. Ah, Ini <laughs> nomornya kok gitu-gitu ya kan? Ya udahlah, langsung aja kita ke tempat jalan bertanahnya. <laughs> meninggal <laughs> orang dengan jalan. Nah, <laughs> <laughs> seperti biasa kita memasuki uh, gang, nggak tahu ini gang apa. Tulisan RT 045045. -045. Waduh, ini masalahnya ini mobilnya ini rada rendah ya. Oke. Okay. Okay. Bisa nggak nih? Wo, oh, yuk Igan. Ya, yeah. <laughs> mundur, mundur, bentar, mundur. Oke, okay, oke, okay. belum, belum, belum, belum, masih pemanasan. <laughs> Harus kenceng nantinya. Waduh, tidak bisa. Op Oke. manual. Ya kuat loh, Deran. Oh. <laughs> apa-apaan ini waduh uh, gimana ya gak bisa lo ternyata okay. let's try Ah. Kepala. Kesel, kesel. Naik, naik. Naik, naikkan, naikkan, naikkan. Naik, naik. Naik. Naik, naik. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, kita coba, kita coba. Nyangkut, <laughs> meninggal. Naik, ini naik, naik dikit doakan, kayaknya nggak bisa nih. Teman-teman, ya. ah udahlah dah, dah, dah, dah, dah, dah, saya, oh, udah, udah, udah, udah, sampai jumpa di